Doa kepada Malaikat Agung Mikael: Santo Mikael, Malaikat Agung, bantulah kami bertarung melawan iblis, dan selamatkanlah jiwa-jiwa dari neraka saat sakratul maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan Allah, Raja yang agung dan kekal.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 Dan serakkanlah mereka seperti debu di hadapan angin. Ya, Mikael yang agung, malaikat agung Tuhan, Pangeran Tinggi yang bersayap enam, pemimpin pasukan surgawi Kerubim dan Serafim. Ya, malaikat agung Mikael yang baik, jadilah penolongku dalam segala pelanggaran, kesedihan, dan kesengsaraan di padang gurun kehidupan, di persimpangan-persimpangan jalan. Jadilah pelabuhan, tempat perlindungan yang aman di sungai-sungai dan di laut-laut. Laut. Bebaskanlah aku, ya malaikat agung Mikael, dari setiap pencobaan iblis. Saat mereka mendengarku, hambaMu yang berdosa, sedang berdoa kepadamu dan berseru kepadamu, bersegeralah menolongku dan perhatikanlah doaku. Ya malaikat agung Mikael, kalahkanlah semua lawanku dengan kuasa dari salib surgawi Tuhan yang kudus dan memberi hidup. Melalui doa-doa Theodocus tersuci dan para rasul kudus, Elia nabi Allah yang kudus, Santo Nikolas pembuat mukjizat, Santo Andreas yang dianggap bodoh demi Kristus, para martir agung yang kudus, Nikitas dan Eustasius, para bapa kudus, para hirarki kudus